Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <SILENCIO> Kok gana sehingga maskeri eh? Sehat kape ya Sehat kape ya Pak, nek virus itu gede ini sak piro pak eh? Sel, atom, bakteri, kuman, cewili temen ya Kira-kira nah, virus itu kira kecil ya Pak Viral, seberapa kecil? Ukurannya apa ya, nek? Nah, kita paling kecil kan milimeter. Kira-kira berapa per berapa ribu kali satu milimeter? Kira-kira pira nek? Upah wong kaca pembesar. Kira-kira berapa ribu kali ketok virus itu? pira Pak Viral lanang-lanang kan ganggu kaca pembesar kaca penembus. Mas yakon mujil baban tetep Memeti ya. Wadus, takon, memeti. Wadus, tete, ya. Tapi Allah Subhanahu ta mudah-mudahan menjaga Malang semuanya ya. Sebab Serem mana perang dunia sama virus corona? Nek perang dunia kari jelas gelut garuk gepuk kepuannya. ya. Tapi nek virus ini yang kebal, Jadi kehalusan sama kekasaran lebih kuat mana Yang besar yang yang kecil lebih kuat mana Lebih kuat yang kecil Bukti kebal, virus kebal, kebal, kebal, ya kebal, kebal, kebal, kebal, berarti yang terkecil itu semakin lembut semakin lembut berarti dia bersifat dari jasa dia menjadi rohania jadi urusan ikon saiki kena virus agak virus itu ku, tergantung kusya Allah langsung, ya agak mulanya singa keiritan singa ke jaluk kusya Allah saya selamat kabeng nirek ya lah virus iku yo macam-macam direk. Ya. Corona itu bisa diambil dari kata korun Koruna itu artinya wong konglomeratnya Firaun. Dadi nek kon kakean badok, kakean materialisme, kon kok kena virus ganti. Dan aku ndelok sing gawa virus nang bumiku tutup malaikat Israel tapi Widodo dari. Mek pyur-pyur kena hp telpok-telpok-telpok. Tak dongano kon nek Widodo diteko ini rabi karo kon kena virus. Neka oleh yang doleh doleh lagi watenganmu ya. Neka oleh oleh ya, sendele oh angger kok cembok kak mu nimbe, us mulmaya. Neka kira-kira kok cembok kok mu nimbe, berarti oh joko rabing nu ya, berarti berigunya. Mulai yo, mulai nanti kita mulai semua dengan tawakal kepada Allah ya. Alfatihah, Mariun tiga gul, Mariun ayat kursi. Terus nanti saya minta tolong Mas Jizid, Mas Doni untuk membantu saya. Terus ayat kursi pada, pada kata-kata walayyahu dhuhi dhuuma diulang sembilan kali. Kalau misalnya kau itu I love you, gak juga percaya? Aku I love you menang. Co, kau ya. Kandang ini percaya kalau begitu ya. <tuk> Tadi ngek syariatnya kau no, ngek kopling songo kau no, aturan itu kanjeng nabi kau no. Cuman di kayak nanders nuati mantep nuatilah kau apa posisi bulan belini ya. I love you di bulan belini. I love you ditambahi full barang gua. I love you full. I love you. Paul, re Paul wis tau. Sahoh, sajaran wis tau ya. Kya Allah lindungilah anak-anakku semua ini. Malam ini kita punya tema untuk melihat masa depan. Karena ada asumsi bahwa kita akan mengalami bonus demografi, kata panitia. Kita akan mengalami tahun 30-40 itu pertumbuhan penduduk yang sangat belum tentu bisa kita antisipasi. Maka ayat yang pertama harus kita pakai adalah Al-Khasir ayat 18 Al-Qasir Ya yu'allatina amanu ta'kulloh Faltandur Nafsun Makot damat Likot Wattakullah Inallaha Kabirum Bima takmalun Terus Diterusno Walat lagunu Dan seluruhnya Tapi pokok intinya Kan ku disondruk Nangarap Nah Malam ini Kita Riyadohnya Latihannya Cari ilmunya Adalah melihat ke depan Nah Melihat ke depan Ikul aku Dukung Ngerti tanduran Nekon deder Kacang Singcokul Ndeder Deli Singcokul terus menewohopola nguna Indonesia saya di medsos di media, di TV di kon permusuhan ya kelut jadi kita sekarang perhatikan kita akan deropo na sopo yang kita cari sesopo sopo nanti kita workshop bersama-sama koniku sopo Awamiku ku upo mau wit-witan koniku oyote, takoniku batangit, takoniku dahani, tak rantingnya, tak godongnya, tak kembangnya, tak woi. Koniku, ta koniku ta ta ta ta Kon duro, ibarat sepeda. Koniku rudo, neta rujine, tak pedali, tak kiri, tak paningun. Ya awamu ku duro, buanmu sok jendih. Dalam sejarah ini ada satu keluarga besar. Semua itu berkeluarga, ya bapak ibu anak tak. tidak ada barang atau makhluk yang tidak berkeluarga Nek onok godong berarti onok kembang ne onok kembang berarti onok uwit onok berarti onok oyot terus diturunin no keluarga ini oyot berarti onok lemah lemah itu Nek cilik jenengi tanah Nek gede jenengi bumi nah tanah karu bumi itu sendiri berkeluarga sampai ke Allah kan gitu keluar sak sa, sa bangsa saya berkeluarga ya jadi onok sebagian murusi Pemerintahan, orang-orang bagian ngurusi sawah, orang-orang bagian ngurusi todola nopo, todola nopo ya, orang-orang bagian ngurusi, orang-orang yang, yang bagian ngelanggar lampu merah, orang-orang yang bagian, sepokoknya bagian diri, semua ada, adalah keluarga. Bahkan Allah sendiri berkeluarga dengan kita. Saya pernah, saya sering mengemukakan di Maia satu konsep bahwa semua itu suami istri. Lanang wedok suami istri Rai umat manusia dan alam itu suami istri Jadi lemahku bojomu, tandurono Ya tandurono, mana langungnya saya, itu lemah Jadi koniku wongtaniku berarti suaminya tanah Tanah itu istrinya Nah benihnya kamu cari Demikian juga pemerintah dengan rakyat adalah suami istri Demikian juga Allah dan semua makhluknya suami istri, yaitu saling menyayangi, saling berbagi tugas. Gak <m> nagi-nagi saat durungin keki, Allah kanagis sembayang saat durungin dayungin kei rezeki awak mulangun saya. Masukon Allah rewel kag kon tiga i beresek apa, kon kit saat durungin lahir, kon mesti kei rezeki Allah ya tega, kon biyan kau isomatutu kau petengi ibu, mungkin siapa sih ngomong kon? Eh, terus kon kurungmu. Ayo kan, kan, kan, kan, rek metu arek ngono. Terus kontak lintang pun di Kon kok iso metu-metu dhewe iku biyen yo apa? Eh? Loh, ibumu ngewangi nganggo ngeden apa kon dhewe? Lek kon dhewe sing inisiatif ta ibumu sing ngedeno. No? Hah? Eh? Lho jamulane ya kan kon kudu paham bahwa ciptaan Allah kan sangat dahsyat. Kon kok kan iso Kau isu nguhin karep metu teka wateng ibu, Meku ya apa diri tani? Sing ngongkon sopo, Wais itu durung, lak ngunus Kan sak durungnya lamek janin, Sperma menempel di rahim ibu, Terus membesar-membesar dati bayi, terus metu. Sing ngongkon sopo lah garo kan. Berarti, uripmu lah lahirmu ajaib, Gitu. Sing ngongkon-kon dati arek lanangku sopo bian. Kan kok moro-moro lanang. Waktu ndek ibu mukono gak kenyang. Pak kula sing mndel pamonipun sing mencongok ngono ya sampean. Heh. <laughs> eh? Terus banun lahir. Sing ngkon nangis apa Kon pian nangis tang eh? metu terus nangis denger apa guyu? Apa kok kan gak guyu kon? Wong gembira kok oh begitu keluar ke dunia kamu menangis apakah dunia ini menyedihkan sehingga kamu menangis ataukah kamu gembira karena dilahirkan di dunia maka kamu gugur cekikian begitulah lahir pro. <terpol> lagi <etzen> kira-kira eh lajak aja itu lagi melainkan aku isan nonton nama mudah itu lagi lagi isan sih jadi opoau no enggiu setadi kaya gini cacingan nonton harus singgawe kita beten. Bakoniku ijen, bakon sak keluarga bahkan sak negara, nganutah karo sing nggawe, ya taga terus ibumu begitu kan lahir kan mesti indah lo, dirijini luweh taga, kurang taga lakun ayah, ya taga terus dirijini amat-amati dirijiki anak sing podo taga kupomokon sing, nggawe menungso kira-kira ya apa itu, itu idenya Allah kan luar biasa, itu ditekuk Rene iso, ditekuk Rene gak iso, itu berarti ada fungsi yang sudah diperhitungkan, ya taga Ketok terus maringunu konyusu singmuru isopo. Oh bapak mau rasain ini loh naik menu. Eh ajaib lah. Kan? Jadi hidup ini ajaib ndak? Hidup ini mengagumkan apa tidak? Engkau kagum nggak kepada penciptanya? Rabbana ma kolak tak ada, Subhanaka, wakinah ada. Penarimu ya, ya, jadi kon jangan kehilangan kekaguman kepada kehidupan. Nek kon film delok ikun delok tricinai, ngkon neseng delok tayek mui lo gumon lo, dan nek tayek gue biru misalnya. Kau iset kayak coklat karena lo koneng koneng gue jawab ayo, kon sepe Allah biar niku lo ya. Iku biar mesti digambar sik dengan gue kayak insinyur itu loh, ya ya taga, mengagumkan apa tidak, jadi kan nyusu ibu-ibu itu memang diwuruhi sih ya, taga, langsung bisa, langsung ini bisa, bisa, mengagumkan apa tidak, Allah maha besar apa tidak, mulai ini kan ojo adik, butuh macam-macam sing gak hanya untuk supaya taat kepada Allah. Kon delok drijimu wis kagum. Bayangno kon saiki bedanya awakmu karo wedhus sapa nek kan butuh sikil papat untuk mlaku nek awakmu sikil loro. Berarti arsitekturnya beda enggak? Susunan struktur badannya manusia sama kambing kan beda. Dan sikile kudu ya apa? Bayangno nek kon sing nek sikile koy wedhus kira-kira iso tagak kan. Sikile koy jaran. Jadi, gue tungguin, ya, yes, gue tungguin lagi, dan ini gue kok mana Iki gue kira, Iki, oke, Iki, Iki. oke, fungsi ini dia tegak? ini kayak ngupil apa, mana ngupilnya nih? Jadi kita tinggal memfungsikan, oleh karena itu nanti kita workshop ya, untuk tema dari panitia kita workshop. Tapi tak jauh awakmu mengamati dirimu masing-masing. Tapi nanti dulu, awakmu di tenun awakmu di jedine. Kon gak seronit tenai awakmu. Kon gak arunekan ngurudo. Engkau kon tadi terus kon berlaku pedal. Oleh tak gak pedal berlaku rudo rudo berlaku setir oleh tak gak. Tadi awakmu kudurunekan awakmu ngurudo, kudurunekan awakmu setir dan seterusnya. Setiap manusia punya karakter masing-masing, punya fadilah sendiri-sendiri yang ditentukan oleh Allah dan setiap manusia. Kuliah itu untuk mengetahui siapa kamu Kamu itu cocoknya Bisanya ahlinya ya. Itu menentukan cara berpikir profesional kita Cara berpikir karier kita Sangat menentukan kalau kamu mengenali dirimu masing-masing Nah, saya turunnya workshop bareng-bareng Nanti saya minta tolong teman-teman kayak gancing Saya Alfa TKC Terus Terus apa Ayat Gorsi ngunu ya Hafid Ya Hafid Tifatna nanti ya Tolong ya